berdasarkan weton neptu 7 nilai neptu 7 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton selasa Wage. orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak sempit hati tidak mempunyai teman pemalas suka ingkar janji terhadap wanita bahkan sering berbuat gegabah dan bila bercakap-cakap Agak tersendat-sendat